Nah pertanyaannya gimana itu kok pawang hujan bisa nurunin dan memberhentikan hujan itu gimana itu? Kenapa bukan toko agama yang tiba-tiba iya. muncul dan kemudian mengajak kita berdoa atau mengajak kita eh, berserah kepada Tuhan tapi kenapa seorang ibu rara yang tiba-tiba tampil Nah karena sudah diselamatkan berarti kita ini ya sudah ibarat karyawan itu gajinya dibayar di awal Hmm. Ya kan? Kalau gaji dibayar di awal terserah, uh, mau kerja apa enggak yeah. terserah, bebas. Hmm. Dan itu adalah sebuah upacara, sebuah simbol dalam kekristenan. Jadi bukan baptisannya itu yang akan menghancurkan susuk, hmm. menghancurkan jimat, menghancurkan dosa, tidak. Halo Kak Yosi, ketemu lagi kita akhirnya setelah beberapa episode. Kita yeah. via Zoom. Hmm. Uh, sekarang kita ketemu lagi Saya ada bawa oleh-oleh dulu ya Haleluya Aduh Ada <laughs> ole oleh-oleh Jadi kita boleh minum dulu Sebelum mulai Oke langsung aja bertanya Kan kemarin Saya habis nonton GP tuh, <tuh> Hmm, nah, itu kan seru gitu kan nonton GP Tapi yang jadi pertanyaan e, Kemarin kan ada pawang hujannya tuh yeah. Nah, <laughs> pawang hujannya itu kita lihat Tiba-tiba e, pawang hujan bisa nurunin hujan Terus bisa berhentiin hujan hmm. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa gitu Sedangkan kan harusnya hujan itu kan hanya sesuai itu kan harusnya dari Tuhan yang bisa membuat hujan gitu. Yeah. Nah pertanyaannya gimana itu? Kok pawang hujan bisa nurunin dan memberhentikan hujan itu gimana itu? Ya, yeah. ini uh, di satu sisi kita melihat atraksi atau penampilan pawang hujan ini bikin heboh di Indonesia ya. Mm -mm. Sempat ada yang bilang malu lah sebagai orang Indonesia. Uh -uh. Tapi ternyata di media barat justru banyak mendapat pujian. Mm -hmm. Pujian bahkan di, saya baca di Twitternya MotoGP official sampai bilang thank you. Entah thank you itu sebuah nada sindiran ataukah itu sebuah pujian yang tulus. Tapi sebagai orang beragama memang peristiwa ini bisa dilihat sebagai sebuah teguran juga. Mm. Teguran kenapa? Karena ketika sebuah event internasional terjadi di negara kita uh, di akar rumput ataupun di kalangan elit agama sedang terjadi konflik, konflik kepentingan ya. Banyak yang saling serang satu dengan yang lainnya mm -hmm. sehingga ketika pemerintah membuat sebuah event untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang seharusnya mendapat dukungan dari semua umat beragama mm -hmm. Eh, lebih banyak ternyata yang nyinyir, banyak yang, ini. banyak yang protes, lah banyak yang komplain. Meskipun uh, saya yakin masyarakat uh, di sekitar Mandalika itu merasakan manfaat yang luar biasa. Pasti. ya Setidaknya UMKM-nya bergerak, hmm. kemudian pada waktu proyek pelaksanaan setidaknya orang-orang di sana juga dapat uh, job, dapat kerjaan. Hmm -hmm. Sementara <tuh> di kalangan orang-orang beragama justru yang muncul adalah sindiran, nyinyiran, konflik kepentingan, saling uh, saling serang satu dengan yang lainnya. Dan ketika event itu terjadi ketika uh, apa MotoGP dan Superbike itu diadakan di Mandalika terjadi hujan. Hmm. Memang Indonesia memang sedang musim hujan sekarang hmm. ya. Petir dan sebagainya. Lalu kemudian muncul Ibu Rara ini ya. Mm -hmm. Sebagai poang hujan yang tampil. Begitu me, apa ya, dia uh, mengalihkan perhatian semua yeah. orang. Karena ketika hujan itu turun, kan memang tidak ada event sama sekali mm -hmm. di arena balapan yeah. itu. Jadi semua memang menunggu. Dan ketika semua menunggu, kemudian dia tiba-tiba muncul. Yes. Saya melihat itu sebagai sebuah Uh, apa ya, ritual budaya. ya Ritual budaya hmm. setempat oleh orang-orang yang ada di sana mereka percaya bahwa pawang hujan ini bisa menghentikan uh, hujan. hujan dan itu yang terjadi. Tetapi sebagai aktivis agama saya justru melihat ini seperti mempermalukan orang-orang uh, yang katanya beragama itu. Mm -mm yang sedang sibuk saling konflik satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai ketika hujan itu terjadi orang-orang yang beragama kemana gitu. Hmm. Apakah kemudian ya kenapa tiba-tiba hujan atau kemudian pasrah dan sebagainya. E, kenapa bukan toko agama yang tiba-tiba yeah. muncul dan kemudian mengajak kita berdoa atau mengajak kita Uh, berserah kepada Tuhan, tapi kenapa seorang ibu rara yang tiba-tiba tampil dan kemudian uh, dengan segala ritualnya uh, me meminta untuk hujan berhenti? Dan ada sebuah potongan video yang diambil oleh mungkin staf, ya, uh, hmm. orang yang tukang bersih di situ ataupun panitia yang dia shoot dari jarak dekat, sosok ibu rara ini. Ketika hujan itu berhenti kemudian dia mendekat kepada Ibu Rara ini kemudian disut dekat dengan polosnya Ibu Rara ini kemudian berkata sudah ya. Artinya dia seperti puas bangga telah melakukan tugasnya. Hmm. Telah memberikan sumbangsi bagi kelancaran event itu. Hmm. Nah itu yang dikatakan oleh Ibu Rara ini. Sehingga menurut saya apa yang di Perlihatkan oleh Ibu Rara ini seharusnya menyentuh setiap orang yang di Indonesia ini yang katanya beragama itu. Kemana ketika event yang membawa nama baik bangsa ini terjadi? Hmm. Hmm. Kemana orang-orang beragama? Adakah kita ikut mendoakan event ini? Mendoakan su supaya cuacanya baik, mendoakan supaya lancar semuanya, mendoakan supaya bangsa Indonesia bahu-membahu Mendukung kegiatan ini, atau kita tetap malah terlena dengan saling hujat sana-sini, saling serang sana-sini, yang justru merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Saya justru melihatnya di situ. Soal apakah hujan itu berhenti karena pawang hujannya atau tidak, karena BMKG juga kan mengatakan memang jam. Uh, Pas jam itu memang sudah mereka prediksikan bahwa hujan itu memang berhenti. Hmm. Jadi sudah memang ada perhitungan dari BMKG, BMKG bahwa hujan itu akan berhenti. Itu secara sains, secara uh, teknologi. Tapi ya itulah yang kita lihat di arena situ, di arena internasional itu, di tengah bangsa Indonesia yang disebut bangsa beragama ini, justru dua yang menonjol di situ adalah sains dan hmm. adat kuno ya tradisi ya, kuno tradisi. masyarakat mm -hmm. dua ini yang betul-betul uh, mencuri perhatian kita karena pemerintah juga kan melakukan uh, rekayasa cuaca pada mm. waktu itu kalau kita baca beritanya orang beragamanya kemana nah itu sebetulnya ya. saya lebih ingin melihat ke situ mm. uh, ketika itu pun terjadi orang kan sibuk Coba kita lihat orang-orang, banyakan orang-orang beragama meskipun tidak semua ya. Saya tidak hmm. menyebut semua orang beragama. Banyak juga yang memuji Ibu Rara ini. Tapi banyak sekali orang yang katanya beragama, yang katanya taat itu justru menghina, merendahkan, hmm. dan bahkan tidak mengapresiasi sama sekali tindakan yang dilakukan oleh Ibu Rara ini. Terlepas dari uh, soal... Akidah atau soal doktrin keagamaan hmm. kita uh, menolak hal-hal yang sifatnya perdukunan dan sebagainya itu, hmm. tetapi kok tidak ada rasa malu gitu. Yeah. Malu dalam arti kok saya nggak nggak memberi uh, apa ya? Perhatian tidak memberi dukungan minimal. Saya memberikan dukungan doa minimal. Saya memberikan uh, support kepada pemerintah, kepada panitia supaya semua program ini berjalan. Dengan baik. Hmm. Saya justru lebih melihat ke sana. Bukan soal ibu raranya dan bukan soal e, pawang itu apakah dia betul bisa menghentikan hujan atau tidak. Hmm. Kalau nah. saya sih melihatnya ya, kalau hmm. saya pribadi, karena saya dengar itu kayak memang sedang direncanakan kalau saya melihatnya. Karena hmm. kan memang si ibu raranya memang diundang khusus untuk, ah ini nih, oh kayaknya. Hmm. Kalau saya, dari sisi sains gitu, dari sisi orang nggak ngerti apa-apa, mm -hmm. saya mikir, wah ini kayaknya deh, soalnya di luar negeri pun ada yang hujan dibuat, gitu. Yeah. Dikaburin garam dulu, di ini. Mm -hmm. Wah ini kayaknya mm -hmm. ada permainan, gitu. Mm -hmm. Jadi kayak memang pengen nunjukin, apa, kayak, ini ada lu budaya begini di Indonesia. Betul. Karena kan kita juga tahu, di hajatan-hajatan, di pesta-pesta mm -hmm. juga ada seperti itu. Yeah. Makanya saya bilang, wah, Harusnya diapresiasi, benar sih kalau saya. Ya, tapi kita apresiasinya secara budaya. Budaya, bukan budaya soal masa. ininya, budayanya. Bukan, ya, Bukan berarti kita percaya bahwa ya dia berhasil menghentikan hmm. hujan. Karena ada kerjasama yang baik di situ hmm. antara pemerintah dan uh, pawang hujan ini. Hmm. Saya jadi ingat waktu ke Israel, di Israel itu ada kepercayaan orang-orang Yahudi yang percaya bahwa setiap... Hari Raya Yom Kippur, kalau tidak salah ya Yom Kippur atau Purim saya lupa yang mana antara dua itu. Di Israel itu pasti hujan. Hmm. ya Setiap Hari Raya Yom Kippur di Israel itu hujan. Nah ada satu masa di mana ketika Hari Raya itu datang ternyata hujan tidak turun. Hmm. Lalu apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Perdana Menteri Israel, dia menyuruh seluruh masyarakat secara nasional itu berdoa. Hmm. berdoa dan berpuasa meminta kepada Tuhan supaya menurunkan hujan. Hmm -mm. Dan pada saat yang sama apa yang dilakukan oleh pemerintah? Melakukan rekayasa cuaca hmm. ya, dengan menabur seperti tadi, menabur garam, garam di, awan di awan supaya terjadi pergerakan awan. Nah ketika uh, sains, teknologi, dan kemudian kepercayaan rohani itu berkolaborasi, yang terjadi apa? Pada hari raya itu benar-benar turun hujan. Hmm. Lalu kemudian ada yang bertanya, ini apa yang menyebabkan hujan turun? Apakah teknologi Israel yang luar biasa itu ataukah doa orang-orang Yahudi dan doa dan puasa mereka? Saya e, membaca pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang berkata di sana, Anda tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah kehebatan sains hmm. dan Anda juga tidak bisa mengklaim ini adalah kehebatan doa kami tetapi yang Anda lihat adalah Bagaimana dua hal itu menyatu Benat. membuat negara kita kuat. Hmm. Nah itu kan e, hebat ya satu, hmm. satu semangat yang udahlah kita nggak usah mencari siapa yang salah siapa yang yeah. benar dalam kasus ini tapi apa yang sudah kita kasih itu hmm. e, ibarat pertanyaannya Kennedy kan tidak usah tanya apa yang negeri berikan kepada kita yeah. tapi tanyakan apa yang kita bisa berikan, kita bisa berikan kepada e, negara ini hmm. itu. Oke okay, oke okay. terus oke okay, pertanyaan lagi pertanyaan selanjutnya. Hmm pengertian bebas dan bertanggung jawab dalam Kristen itu gimana Kak jadi maksudnya kan ada yang uh, kita kan dibilang kita ini bebas nih untuk hmm. melakukan segala sesuatu tapi yeah. kita harus juga bertanggung jawab nih hmm. Nah mungkin kan sebagian orang kurang mengerti maksud itu dalam kekristenan ya hmm. gitu kan kan kita kan sudah dibebaskan jadi yeah. percaya Yesus hmm. masuk surga hmm. Ada kan pernyataan seperti itu makanya hmm kadang ada orang yang, ah gue udah bebas kok, yeah. udah, udah, udah apa, udah bebas saya udah percaya Yesus kok. Mm -hmm. Nah, bebasnya ini apa sih maksudnya sebenarnya gitu? Ya, yeah, memang ini juga dilematis di kalangan Kristen karena sempat berkembang doktrin yang mengatakan karena kita sudah diselamatkan, maka kita bisa semau kita untuk mm -hmm. uh, berbuat apa yang kita mau. Itu sempat uh, berkembang beberapa tahun. Silam di Indonesia dan juga di uh, dunia ini terkait doktrin karunia, kasih karunia dalam kekristenan, <tuh> memberi orang Kristen kebebasan. Tetapi di dalam Alkitab sendiri kan memang ada yang namanya kehendak bebas. Mm. Kehendak bebas itu kita bisa lihat pertama ketika uh, Adam, Tuhan menciptakan uh, penolong bagi Adam. Mm. Ya kan, saya sudah pernah bahas di podcast ini juga yang Tuhan bawa pertama-tama kepada Adam itu kan. Binatang-binatang, ya, ya. tapi kemudian ditulis di situ, Adam tidak menemukan penolong ya. yang baik yang sepadan dengan dia. Lalu, kemudian Tuhan ciptakan Hawa, perempuan, lah, katakanlah, perempuan katakan oleh perempuan dikatakan di situ, dibawa juga kepada Adam. Nah, eh, kenapa Tuhan harus membawa Hawa itu kepada Adam? Hmm. Karena Adam harus melihat, ya, Adam harus melihat, mengevaluasi, dan kemudian dia yang memutuskan. Jadi, hmm. meskipun ini perempuan ini adalah ciptaan Tuhan, tapi dia tetap Tuhan tetap menghargai Adam sebagai makhluk yang berpikir. Hmm. Ini loh uh, hasil ciptaan saya, kira-kira Tuhan mau ngomong gitu ya, hmm. perempuan ini. Silahkan kamu nilai, silahkan kamu lihat apakah baik, apakah tepat untuk engkau, kira-kira begitu. -kira hmm. Itu enggak ada dalam ayat Alkitab ya. Saya kira uh, mendramatisir aja kira-kira yang terjadi di Taman Eden. Lalu kemudian Adam berkata ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia kemudian memutuskan menerima itu. Hmm. Ya, jadi Adam di sini memang makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Bahkan ada ketika manusia ditaruh di taman Eden, sengaja di tengah taman itu dikasih pohon. Hmm. Pohon yang kalau kita makan buahnya maka manusia akan jatuh dalam dosa, akan dikatakan akan mati di situ. Hmm. Hmm. Artinya apa? Tuhan juga memberi Adam dan Hawa itu pilihan. Hmm. Bukan serta-merta karena dia sudah ada di Taman Eden, sudah tidak ada peluang sama sekali untuk berbuat dosa, melawan Tuhan. Kira-kira hmm. begitu ya. Hmm. Tapi Tuhan tetap menghargai manusia itu sebagai makhluk ciptaannya untuk mengambil keputusan sendiri. Sehingga di ayat-ayat lain dalam Alkitab, dikatakan kalau tidak salah Keluaran dikatakan, lihat aku menghadapkan engkau pada berkat dan kutuk. Hmm. Nah menghadapkan engkau pada berkat dan kutuk, kalau engkau pilih berkat engkau akan diberkati, kalau engkau pilih kutuk engkau akan dikutuk, ada konsekuensinya. Jadi ketika Tuhan mendatangkan anugerah kepada manusia, salah satu anugerahnya itu adalah kemampuan kebebasan dia untuk berpikir hmm. dan mengambil keputusan dari apa yang dia ambil, apa yang dia lihat. Hmm. Nah, jadi itu dulu dasar bahwa Alkitab memberi kita kebebasan. Jadi bebas itu ada apalagi ketika Yesus mati mengorbankan nyawanya bagi kita orang-orang yang percaya Nah kita dikatakan di situ sudah dibebaskan dari dosa hmm. Jadi orang-orang eh, percaya yang, yang percaya kepada Yesus ini sudah dinyatakan bebas ya. Sudah diselamatkan lah kira-kira begitu ya yeah. Nah karena sudah diselamatkan berarti kita ini ya sudah ibarat karyawan itu gajinya dibayar di awal Mm. Ya kan Kalau gaji dibayar di awal terserah oh, Mau kerja apa enggak yeah. terserah bebas mm -hmm. loh. nah Tapi kita Didorong untuk menjadi manusia Yang bertanggung jawab Nah di lah baru kemudian bebas tuh berkaitan dengan tanggung jawab Tanggung jawabnya itu apa Kalau kamu sebagai karyawan sudah dibayar di depan mm -hmm. Bayar lunas loh ini bukan DP bukan yeah. payment Bayar lunas gajimu uh, Upahmu sudah dibayar lunas Sekarang kamu mau kerja dengan baik enggak mm -hmm. Kalau kita kerja dengan baik Akan ada uh, apa namanya ya, kayak reward, akan ada hmm. penghargaan dari Tuhan ketika kita hidup seperti yang Tuhan mau bahkan lebih dari itu. Hmm. Perumpamaan yang Yesus berikan itu seperti talenta, kan ada yang diberi satu talenta, lima talenta, sepuluh talenta. Masing-masing diberi talenta, ya silahkan kerjakan talenta itu. Apakah kita mau simpan talenta itu atau hmm. kita mau kerjakan tapi dengan setengah hati atau kita mau kerjakan dengan sepenuh hati, itu yang, yang Tuhan mau lihat dari kita. Hmm. Artinya bebas dan bertanggung jawab itu adalah wujud eh, kepercayaan Tuhan kepada manusia untuk mengambil keputusannya sendiri. Hmm. Itu itu mungkin eh, inti atau esensi dari bebas bertanggung jawab. Nah sekarang kembali ke kita. Kat, eh, karena kita sudah dibebaskan, Ya, ibarat tadinya kita kan budak dosa, ya, mm -hmm. sudah terikat oleh iblis. Tadinya kita sudah nggak layak masuk dalam surga, tapi kemudian Tuhan bebaskan, dimeteraikan, malahan di situ. Yeah. Karena kau sudah dimeteraikan sebagai manusia yang bebas. Terserah sekarang, apakah engkau mau melakukan apa yang Tuhan mau, atau kamu melakukan apa yang kau mau. Mm -hmm. Bebas, kata Tuhan, jika engkau ngikutin maumu sendiri, ya, ada konsekuensinya. Tapi kalau kau ngikut maunya Tuhan, ada rewardnya, ada mm -hmm. anugerah yang Tuhan janjikan kepada... Kita, nah, itu pengertian bebas dan e, bertanggung jawab. Karena itu, bebas dan bertanggung jawab ini bukan perkara mudah sebetulnya buat orang Kristen. Mungkin buat kita, kita pikir, wah, oh, enak dong sudah diberi kebebasan. Mm. Justru disitu beratnya, mm. itu ibarat di antara semua warga negara yang terpilih sebagai presiden atau sebagai anggota DPR itu kan sedikit. Mm. Mm -mm. Nah, ketika kita sudah terpilih sebagai anggota DPR, apa yang kita mau lakukan, mm. dan itu akan menjadi nilai dari kita sendiri. Nah identitas kekristenan kita justru lebih teruji di sana ketika kita diberi uh, kebebasan. Hmm. Itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saya ngerti. Oke, okay, sekarang kita pertanyaan selanjutnya ya. Hmm. Uh, ini ada Shalom Kayoshi, mau tanya, saudara saya ada yang pakai susuk di dalam tubuhnya hmm. untuk penglaris dan pintar berbicara. Hmm. Apakah kalau sudah dibaptis, Susuk dalam tubuhnya akan hilang Atau berlawanan hmm. uh, Gini ya Baptisan itu Kalau dalam kepercayaan gereja-gereja Protestan khususnya kalau Kalvinis ya Dipercaya sebagai simbol hmm. Upacara Yang merupakan simbol bahwa kita Telah menyerahkan diri kepada Kristus Jadi uh, Baptisan itu itu seperti puncak dari pergumulan kita untuk menerima hmm. menerima dan menyatakan iman kita itu saja yang harus kita pahami dulu tentang baptisan sehingga eh, dalam upacara atau ritual baptisan itu kita tidak akan menyaksikan misalnya orang yang tadinya kerasukan tiba-tiba tidak kerasukan hmm. Hmm. orang yang tadinya punya jimat tiba-tiba jimatnya hancur, tidak nah tapi Kapan misalnya kalau dia pengguna jimat, pengguna susuk mm. seperti itu, kapan itu bisa hilang dalam proses dia menuju percaya itu. Mm. Jadi uh, ketika dia sungguh-sungguh menerima Kristus maka dia akan membuang semuanya itu. Nah disitulah proses itu terjadi. Jadi bukan ketika dibaptisnya. Baptis mm. itu ya sudah, sudah dia sudah menanggalkan semuanya di belakang. Jadi betul-betul dia sudah uh, apa? Ya, sudah siap untuk disebut sebagai...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 Pembaptisan tadi mm -hmm. ya Makanya kalau di gereja-gereja itu kan sebelum dibaptis itu selalu ada kelas mm. Pembekalan Dalam kelas pembekalan itu yang penting itu bukan soal pengetahuan saja Soal kita tahu bahwa siapa Yesus Dia disalib, kenapa dia disalib Kemudian siapa murid-murid Yesus Bagaimana aturan main dalam gereja dan sebagainya Bukan itu yang yang penting juga Bukan berarti itu tidak penting ya Itu penting tapi bukan itu saja Di dalam pembekalan di situ. Ada proses di mana dia harus menyatakan diri bahwa saya sungguh-sungguh percaya. Hmm. Saya sungguh-sungguh meninggalkan semua dosa-dosa saya yang lama. Saya sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di, di situ pengakuan itu sebetulnya yang telah menuntaskan masalah-masalah dia di belakang. Jadi kalau misalkan dia mau dibaptis pada waktu dia datang kepada Gembala, misalnya Bu Gembala atau Pak Gembala saya pengen dibaptis gitu. Lalu kemudian dia bilang, tapi saya pakai susuk atau saya pakai jimat, ya udah proses pendeta atau gembalanya akan menuntun dia untuk menanggalkan semua yang dia pakai itu. Hmm. Nah, ketika semuanya sudah ditanggalkan, baru dia dibaptis. Hmm. Jadi bukan pada saat dia dibaptis baru semuanya hilang. Ya, itu jadi baptis itu kalau Perkuliahan oh. itu kayak wisudanya lah. Oh. Kan seorang disebut sarjana sebetulnya bukan karena diwisuda. Hmm. Tapi setelah dia dinyatakan lulus yeah. dalam ujian skripsi, tesis, atau disertasi. Baru kemudian uh, dia dinyatakan sudah lulus, dia sebetulnya sudah sarjana Masa di situ. Serdana. Mau diwisuda kayak atau enggak. Pengesahan ya, ya pengesahan ya. lah kira-kira begitu. Ya Kalau presiden kayak inaugurasi lah. Oh. Inaugurasi presiden. Oke, okay, you know. oke. Okay. Saya ingin mengerti. Podcastnya sampai di sini dulu ya. Kita sambung di podcast selanjutnya. Terima kasih.